Oke okay, Pak, kembali ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara melihat histori penonton gitu ya Atau mungkin histori penontonan pada Netflix gitu Jadi mungkin kalau kalian punya anak atau mungkin kalian punya, uh, mungkin kalian juga sebagai apa, sebagai guardian gitu Guardian itu apa, penjaga gitu, pengawas gitu ya, pengawas anak-anak gitu uh, Kalian pengen lihat film apa aja yang ditonton gitu Jadi kalian kalau misalnya uh, ada uh, film ditonton tapi nggak sesuai sama umurnya, kalian bisa uh, nasehatin Uh, anaknya gitu atau mungkin uh, bisa dikasih tahu lah gitu tapi jangan dimarahin gitu kasihan anaknya nah Uh, misalnya di sini kalian uh, bukan Netflixnya gitu ya. Di sini kalian bisa login pakai akun uh, kalian gitu dan pakai profile yang mana aja. Misalnya profile anak kalian misalnya uh, kids profile-nya itu di checklist gitu. Kalian bisa langsung klik yang account. Karena sih untuk anak-anak nggak -anak akan bisa ngebuka settingan kayak gini sih ya. Kalau mungkin uh, setting yang kids account-nya tuh di enable gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk misalnya akun anak kalian tuh misalnya yang ini gitu ya untuk yang kids profile di sini yang uh, nomor 22 contohnya gitu. Ini hanya sebagai contoh aja. Dari sini kalian bisa lihat untuk yang viewing activity-nya, atau mungkin uh, aktivitas penontonan mungkin ya. Kalian bisa lihat di sini, klik yang view. Dan nanti akan muncul untuk tanggalnya dan uh, film yang ditonton, atau mungkin show, atau mungkin anime gitu ya. Kalian bisa uh, lihat di sini. Dan ya, yeah, setelah itu kalian bisa lihat gitu ya untuk videonya. Contohnya di sini untuk... Uh, animenya di sini ada Berserk season 2, kalian bisa langsung klik aja gitu untuk uh, contohnya dan nanti akan langsung uh, mengarah ke filmnya dan nanti di sini akan ada ratingnya gitu. Kalau mungkin kalian punya uh, anak atau mungkin atau mungkin kalian memang babysitting job, kalian bisa uh, mungkin langsung uh, kasih tahu gitu anaknya gitu. Jadi jangan tonton yang enggak sesuai dengan umurnya. Cuman kalau anaknya umurnya uh, 18 atau mungkin 19 atau 20 ya nggak usah dikasih tahu karena mungkin memang udah sesuai dengan umurnya gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Kayaknya cukup gampang banget tinggal kalian buka aja untuk uh, akunnya gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.